Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saat ini mungkin lagi viral dan trending topik yaitu DJ Penyok atau Kaisar yang dimana dia itu live streaming di akun tiktok itu 24 jam nonstop. stop lah netizen-netizen 62 ini kan curiga kok bisa sih dia dj live streaming itu 24 jam non-stop Nah, saya sendiri juga heran teman-teman saya sendiri buka TikTok itu pagi dia lagi DJ siang dia lagi DJ sore lagi DJ malam lagi DJ kayak seakan-akan dia itu tidak ada capek-capeknya dia tidak ada kesel-keselnya itu nah netizen netizen ini mencurigai bahkan saya lihat ketika dia pas lagi live streaming saya lihat itu komenan komenan oh, wait, komen. komentarnya itu ini cesar ini lagi pakai lagi pakai seorang sapu sapu atau barang sapu sapu bahkan eh, matanya cesar eh, agak kosong pandangannya agak kosong terus matanya juga udah agak apa cowong kayak seseorang yang jarang tidur ya, ya karena dia kebanyakan DJ nggak tahu DJ asli atau DJ YouTube ya kan, jadi di sini saya juga penasaran, saya juga tertarik, Caesar itu pemakai atau apa kok bisa sekuat itu, kalaupun dia pemakai entah dia pakai inek, entah dia pakai sabu, entah dia pakai e, marijuana atau ganja, itu nggak mungkin bisa berhari-hari, mungkin Uh, kalau dua hari tiga hari is oke okay lah atau paling lama tujuh hari itu wajar kalau dia menggunakan atau seorang pemakai sabu-sabu mungkin durasinya tiga hari sampai tujuh hari itu mungkin wajar tapi di sini cesar atau yang terkenal dengan jogetannya itu hampir tiap hari teman-teman nah ini kan mengundang pertanyaan mengundang orang itu penasaran ada apa ini cesar bahkan banyak netizen netizen yang ngetek ke akun saya e, cesar ini pakai kodam atau dia itu seorang pemakai dan akhirnya saya sendiri juga penasaran saya terawang apa sih yang menyebabkan cesar ini e, melakukan hal yang tidak wajar atau melakukan sesuatu yang tidak semua orang mampu melakukan itu tersebut Dan ketika saya menerawang dia Dia memang karena kebutuhan teman-teman Dan dia bersih Dia juga tidak pemakai Mungkin BNN kalau mau tes Mungkin silakan gitu loh ya. Cuman di sini saya lihat Cesar bersih Dia bukan pemakai ya Hanya saja memang karena tuntutan ya Karena di dunia keartisannya Dia lagi redup Gak ada pekerjaan dia bisanya untuk mencari cuan untuk mencari uang dia memang harus live streaming nah dari live streaming itu nanti kan dapat gift nanti di give penonton-penonton nah nanti kan menghasilkan uang menghasilkan cuan gitu loh dari situ lah sedangkan Cesar ini kan juga punya keluarga, punya anak, dia berumah tangga dan dia bertanggung jawab atas rumah tangganya, dia bertanggung jawab dia eh, apa posisinya sebagai seorang ayah, posisinya sebagai kepala keluarga. Jadi gimana caranya aku harus menafkahi keluargaku? Ya mungkin dengan cara seperti itu mungkin salah satunya dengan cara live streaming DJ penyoknya tersebut gitu loh. Jadi buat teman-teman kita positif thinking saja ya, positif thinking saja. Bahkan saya sendiri saja pernah dicurigai seorang pemakai padahal saya bukan pemakai. Bahkan uh, bukan ratusan orang, bukan puluhan orang, tapi ribuan orang mengetik Uh, di akun saya Ratu Bidadari TV BNN Polda untuk menangkap saya Untuk mengetes urin saya Dikira saya ini Seorang pemake Dari mana netizen bisa Mengatakan saya seorang pemake gitu. Sama sama cesar, cesar dia live streaming Itu karena dia cari uang Cari cuan Dari hasil saweran Dari hasil gift jadi, kalian harus positif thinking. Cuman, ketika saya menerawang sesar di situ, kok saya melihat ada karma buruk dari sesar. Jadi, sesar pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa terhadap seorang wanita. Ya, mungkin tanpa harus saya uh, jelaskan secara spesifik, secara detail, mungkin sesar sendiri yang lebih tahu karena sesar ini urusan pribadi. Saya tidak bisa mempublikasikan Di sini teman-teman Ya mungkin e, Di Islam sendiri, di agama Islam Tidak mengenal karma Saya sendiri seorang Muslim Agama saya juga Islam Memang karma Tidak dipahami orang Islam Tapi kalau kamu sudah berbuat nggak baik Atau kamu menyakiti seseorang Hablu minanas itu harus ditebus. Kamu harus meminta maaf terhadap manusia tersebut. Kalau kamu berbuat salah kepada Allah, ya kamu minta maafnya kepada Allah. Kalau kamu berbuat salah sama manusia, ya kamu harus minta maafnya kepada manusia kecuali uh, manusianya sudah meninggal dunia. Tapi selama manusianya itu ada, ya kamu wajib meminta maaf kepada si manusia tersebut intinya saya melihat ada karma buruk terhadap Cesar jadi saya usahakan eh usahakan saya berharap Cesar uh, mampu memahami uh, apa yang saya bicarakan mungkin dia paham Hai gitu. mungkin gitu saja buat teman-teman uh, Jangan lupa di subscribe channel YouTube bidadari TV like comment and share Cesar tetap semangat ya buat Cesar di Cipenyok nonstop 24 jam